Halo kawan kawan-kawan tercinta semuanya Kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini Tentunya kita akan Berburu mancing canal Limbata lagi teman-teman Dan saya sudah berada di spotnya Mudah-mudahan hari ini kita panen Dan dari kondisi air Lumayan deras ya teman-teman Sekarang langsung saja kita Pasang umpannya ya dengan memakai joran kojo <guluh> Mudah-mudahan hari ini kita panen teman-teman Langsung saja kita eksekusi tempatnya dan let's go Oke okay, teman-teman saya belum bergerak Saya baru memasang umpan Jangan jauh-jauh dulu ya Kita cobain di bawah sini teman-teman Atau di kubangan yang ini ya Kita cobain Bismillah siapa tahu ada penghuninya Ya tadi sini nggak ada, nah di sini ada kubangan lagi nih. Ya di sini nggak ada juga. Kita coba sini. Nah, kita goyang-goyangkan dulu umpannya. Oke, gak ada di sini teman-teman. Sekarang waktunya kita menjelajah. Wih, oh, iya deh menjelajah. Kita ganti spot, oke? Lanjut. Oke, gak ada di sini. Kita coba ini. Uhui, Bismillah. Ada juga. di sini. Nah, nah, nah, ada, teman-teman. Ada, ada ikan ceralimbatan nih. sikat tuh. Dapat. Mantap. Kita review dulu ya. Oke, teman-teman, ini bocil Limbata yang baru saja kita tangkap. Lumayan ya. Coba biar lebih jelas kita masukin dulu ke kantong plastik. Nih, lihat teman-teman. Tuh. Lumayan ya. Bocil bocil ini perkiraan ukuran 10 Sentian teman-teman Bintik-bintik Banyak banget coraknya Dan untuk dorsalnya ini warna kuning Lumayan tegas warnanya Tuh Total-total Mantap lanjut Kita eksekusi lagi tempatnya teman-teman uh, Mantap banget tuh airnya gokil Tanya kalau kita ke atas Ya mau nggak mau harus Agak Keguru sukan ya harus agak basa basahan dikit ke atas kebelasannya Jadi nggak apa-apa teman-teman. Kita cobain di sekitaran dulu ya. Gak kelihatan, woi oh, silau. Nah, nah, ada ada lagi teman-teman baby nih. Sikat, no, dapat lagi lagi teman-teman uh, ukurannya kurang lebih sama ya kayak tadi ya oke okay, kita coba dulu oke okay, teman-teman jadi inilah ikan cana bata kedua tuh wih, warnanya udah gokil sih ini udah tegas ya warnanya teman-teman lumayan tebal untuk dorsal bagian atasnya mantep-mantep tuh total-total semuanya di sini cana libatta nya teman-teman mantap sih ini gokil nice lanjut lah cobain disini banyak banget yang mancing juga ternyata teman-teman di disini waduh gokil sih untungnya kita udah agak nyolong star ya nah, nah ada baby juga ada baby teman-teman nih ya kita lihat nih di zoom tuh kelihatan nggak ya tuh tuh tuh tuh ada baby-nya juga di sini teman-teman tuh ada susah iya eh, kegedaian kayaknya pancingannya kita ganti cacing dulu aja kali ya kita ada indukan ya teman-teman di sini nih Oke teman-teman masih di sini ya nih apa tembusannya ke sini gitu tanya sih masih di sini penasaran sih kita buka aja kali ya batunya dikit teman-teman gimana kita buka aja tuh oh ternyata ada lubangan lagu Ada di sini ada lubang juga tuh, banyak lubang, banyak lubangan teman-teman. Tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh. tuh. tuh. Tuh, tuh. masuk masukin kita kodok aja teman-teman oke teman-teman ternyata kita dapat satu pairan ya atau satu pasang teman-teman dan tadi saya uh, kodok atau teknik ini apa pakai tangan ya di batu di batu yang ini tuh waduh tapi sayang tidak terekam karena nggak ada yang ngerekamin teman-teman Uh mantap yang ini agak aga, liat tuh lihat gak tahu ini kenapa ya dari sananya udah kayak gini tadi pas saya tangkep tuh uh. oh ini lagi ngerem anak-anaknya kayaknya eh tapi gak tahu deh tapi kok pada luka-luka ya wah gokil parah coy satu pairan dalam satu lubang gelo-gelo nice good people Oke teman-teman mantep banget nih Wih di satu payiran alam coy Gokil Dalam satu lubang ya Tuh lubang yang di sana. Begitu saya masukkan tangan Ternyata ada dua ekor Jadi langsung saja saya tangkap Teman-teman dan perkiraan ini Satu pasang ya Uh mantep lihat dari Rim Udah tebal-tebal nih tuh mantep banget nih dari dorsalnya udah tebal-tebal teman-teman, uh gila yang ini juga sama nih tebalnya, be warna oranye dua-duanya teman-teman, wih mantep ini buat di koleksi dan di breed ya, mantap gokil ramai di sana teman-teman lagi pada mancing timbata juga, oke teman-teman. Kita cobain di sini ya. Mudah-mudahan, hasil. Wah, uh, dapat teman-teman, tuh. Lihat, dapat. Mantap. Eh, deh, Oke, lihat nih teman-teman, tuh warna kuning-kuning krimnya udah tegas sih warnanya mantap. kita hari ini panen teman-teman oke bungkus nice oke teman-teman hari ini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 5 ekor ikan cana limbata teman-teman dengan kualitas yang baik ya nah satu dengan kualitas yang baik Bam, tebal, warna kuning Dan ini sama warna kuning Tapi ini lebih total-total ya teman-teman Wah mantap Nah yang ini nih Yang ini agak kuning sebadan-badan teman-teman Tuh Warnanya lebih cerah kalau yang ini mantap dan kita mendapatkan yang jackpotnya juga teman-teman. Di sini kita mendapatkan satu pasang ikan cana limbata Tuh, uh mantap rimnya tebal-tebal. Tuh, wih. Kedua ini adalah mama dan papa teman-teman Mungkin kita bakal coba untuk breed ya di tank akuarium dan ya lihat ini nih. Saya enggak tahu ini kenapa mungkin berantem ya di alamnya. Kita bakal obatin pokoknya ya. Bakalan agak dimanjain kalau dua ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawan